Kendahkan ku melihat dengan sebelah matamu aku bukan siapa-siapa kan itu semua Coba kau ingat dirimu dahulu sebelum dengan sebelah matamu aku bukan siapa-siapa coba kau lihat diriku